Nih Saya komen nih bang Delo Trust Sambul Repsol Ini sama-sama nih Amatir 1 pertahanan dia gede lini tengah dia di serangan 73 wah ini <laughs> saya kalau kalah astagfirullah tim go banget oh banget ten men kalau kalah men aduh oh fokus Oke, okay. baik Aaaa! Aaaa! Uuuu! Uuuu! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! lucu, ketika nge gold waduh, turnstruck. aduh, ini bisa restart sih? soalnya, kalau udah nge begini, aduh-aduh, kacau men.. kacau, kacau, kacau, ini nggak support.. nggak support.. semalam aku percaya tuh? oke norkam norkam normal kembali Eh hey, hey, eh hey, hey, eh hey, hey, eh hey, hey, eh eh eh balik malah lah kapran Pasti tengah Guys ini enggak bener nggak lucu ini guys kalau konsep tolong ke aduh Hmm, Casiano pots for kau perlu lawan tim. satu set. Woi! Woi! Woi! oh, Oh, oh, oh, oh. Aduh, aduh, aduh, aduh Ganti terus Ujungnya teman-teman, sini sama jelek banget. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Aduh, gimana kalau saya mampir? kena terus, pantesan dulu saya main Mobile legend Suka gini, melek-melek mulu. Hafal ya, Kak, support. Main lah, satu-satu. Deltras. Deltras itu Arjo, okay, Halo. Deltras itu Arjo. Aduh naik level juga kagak Kapan ini naik naik ke pro? Masih amatir mulu. Naik dong. Masih level 11 Ini saya mau komen punya siapa dulu. Apa ini kalian? emang teman-teman, kalau kita lagi main game tapi sinyalnya nggak support ini itu rasanya itu waduh, ubun-ubun kayak tersebut wow ini apa? Abang... Baraka levelnya udah naik aja nih Hey. Hey. Saya komen nih, Bang hey. Bang, saya online jam 2, nanti di post ke, ke, ke, ke, ke Facebook Halo siapang parka, waduh, oh, congratulations dia udah level 19 Kemarin saya ngeliat si Apang ini level 17, kalau nggak salah Cakut si Apang ini, oh cerah